Halo kembali lagi di channel mahwatch dengan saya Fasa untuk video kali ini saya akan mereview jam tangan microband yaitu spinnaker penasaran Ayo langsung saja kita cek di sini kita kedapatan jam tangan spinnaker serinya please ya oke brand spinnaker ini masuk dalam sebuah grup perusahaan yang bernama Darmot brand yang berbasis di UK mereka adalah pemiliki beberapa brand seperti Avic, Balas, Airshow di bawah naungan mereka dan diproduksi di Hong Kong di China. Tampilannya sangat vintage dengan perpaduan warna biru ya, biru hitam bisa dilihat. Backcase-nya juga bagus, kelihatan mesinnya. Untuk diameternya dia tidak terlalu besar hanya 43 mm dengan ketebalan 13 mm. Untuk ukuran strapnya dia menggunakan 22mm. Di sini bisa dilihat strapnya sangat halus. Untuk water resistnya dia mencapai 150 meter ya. Jadi cocok banget untuk kalian yang ingin berenang atau diving. Untuk warna case-nya dari sisi sebelah kanan. Di sini bisa dilihat warna hitamnya doff. Kemudian warna backcase-nya warna stainless silver ya. Untuk kacanya sendiri dia sudah sapphire crystal. Kemudian di sini juga dia di jarumnya kemudian di angka-angkanya ini dia menggunakan lumibrite jadi bisa menyala dalam keadaan gelap. Kemudian dia juga mempunyai screw down crown jadi dia dapat mengunci agar air tidak dapat masuk. Jam ini mempunyai bezel dan hanya berputar satu arah. Dia juga memiliki tanggal Water Resist hingga 100 meter, jadi bisa cocok banget untuk kalian yang ingin berenang. Kemudian, dia menggunakan strap berbahan dasar kulit ya. Dan sini tertulis Water Resist Leather Strap. Oke, jadi, ini bisa dipakai terkena air, misalkan berenang, cuci tangan, jadi nggak masalah. Dan juga dia tidak bau. Kemudian coba lanjut kita ke backcase nya ya. Di sini tertulis jam tangan otomatik SP5056. Water Resist hingga 150 meter. Menggunakan sapphire crystal, kemudian stainless steel, dan ada logo di bandonya Bisa dilihat di sini, seperti layar pada sebuah kapal, itu logo dari spinnaker sendiri. Meskipun menawarkan harga yang terjangkau, akan tetapi build quality dari band terbilang cukup oke. Okay. Spinnaker Plus SP50 ini tampil trendy dengan kombinasi gaya vintage yang sporty. Ditenagai dengan movement kaliber NH35A. Dial yang nampak atristik dengan struktur yang dramatis. Untuk tampilannya dengan desain yang sangat berani dan terkesan sangat kokoh. Dan juga dilengkapi dengan sapphire crystal glass yang tahan terhadap goresan. Oke, okay. lengkapi koleksi jam tangan favoritmu dengan harga terbaik hanya di www.jamtangan.com. Untuk harga dan pembelian, bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih.